Jumpa lagi dengan Warek Official. Terima kasih yang telah support channel ini dengan cara subscribe ya. Kali ini kita akan membuat sambel matah dari Bali kon katanya ya. Siji loro warek tenan. ini dia bahan-bahannya bawang merah bawang putih cabai rawit daun jeruk jeruk nipis serai terasi ini dia minyak kelapa Ya, ini yang membuat pembeda rasanya nanti ya yuk kita mulai saja semua bahan-bahan diiris tipis-tipis ya karena ini sambel yang paling unik yang pernah saya bikin dan saya rasakan ya semua bumbu-bumbu itu tadi diiris terus kemudian dicacah ya agar nanti bisa larut sempurna ketika disiram minyak kelapa panas bersama terasinya ya. Oke asih kita iris-iris ya ini dia ya serai juga kita iris-iris ini nanti yang jadi pembeda juga ini coba bayangkan daun serai disiram minyak kelapa ya terus kemudian ada asin-asin dan wanginya serai gitu ya nano-nano deh pokoknya rasanya itu nanti dan teman-teman coba bikin deh Ya, dengan bahan-bahannya sangat mudah, teknik dan caranya juga sangat mudah. Tapi memang ini unik saya katakan. Ini dia cabenya juga diiris tipis-tipis ya. Bagi yang suka pedas ya, ada istilahnya level 10 mercon. Ini ya. Pedes banget apalah namanya ya. Boleh ditambahi cabe yang banyak tapi saya sukanya yang pedasnya pas ya jadi secara rasa juga enak namun juga tidak berlebihan ya semua bahan-bahan kita masukkan ke dalam wadah tempat ya anti panas tentunya karena nanti akan disiram minyak panas cabai rawitnya hmm terus kemudian juga daun jeruknya ya, setelah diiris tipis dan dicacah ya ini dia bentuknya fresh sekali ya ini memang dimakannya dengan cara yang fresh setelah dibikin, disiram habis itu diwlek-wlek oh, enak sekali kita panaskan minyak kelapanya Terus kemudian kita masukkan terasinya, uh, baunya langsung menyengat hidung ya. Yeah. Ini dia satu RT, ini kerasa semuanya ini aroma terasinya ya. Yeah. Minyak kelapa ini saya beli dari Shopee ya. Yeah. Toko online sekarang sudah ada di mana-mana. Kita mau apapun di situ ada, ya di Shopee, ya. Oke, kita angkat, kita siap-siap untuk siramkan, ya. uh minyak kelapa yang panas, jangan dipegang ya, pakai sendok. Ini dia terasinya, uh, coklat. Ya, kasih sedikit garam, sedikit penyedap, dan sedikit kaldu. Tentunya, cita rasa komplit ya yang membuat lidah bergoyang. Ya, tapi goyangnya jangan lama-lama ya, atau malah goyangnya pakai ngebor ya, mosok lidah ngebor ya. <laughs> Oke, kita masukkan atau keceruti jeruk nipis uh, ini juga sedikit saja ya. Sebagai hmm, penyegar aja, kita aduk-aduk sebelum minyaknya dingin ya, agar nanti juga bahan-bahan ini kayak setengah matang gitu rasanya ya. Sambel matah ini sangat cocok dinikmati dengan ayam goreng pakai lalapan, ikan goreng dengan lalapan, ya pokoknya enak nasinya panas-panas, ya auto doyan pokoknya, auto warek pada akhirnya dan auto sehat tentunya ya. Oke, sambil mata sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga supportnya. Jangan lupa yang belum subscribe ya, untuk kelangsungan channel ini tentunya ya. Semakin banyak subscriber, tentunya nafas dan nyawa channel ini akan terus menyala. Terima kasih saya ucapkan, matur nuwun.